Nah. kita baru sampai di sport sekarang kita ikan muara kami akan makan moral di sini masih bersama dengan bang Medi, Medi Yardi, dari bancing itu tadi, kita encer netikan moral <tuh -tuh. ini untuk ikan, -ikan pinggiran ini kan kecil banyak krowers jadi kita belum tahu ikan apa nanti belum hmm, ada tarikan ini ya, pasti ini pasti sangat krow ini lumayan krow mungkin tidak terlalu dalam di pinggir ini di belasan jembatan itu laut guys, hilirnya itu hulu, hulu yang di hulu sekali kecil itu yang kemarin waktu kita mancing di kilometer 20 Jadi ya, terus ya di channel ada jelas ya kita coba konsentrasi ini kita pindah ke sini ini masih ada air kecil yang masuk jadi Bau ke bawah, harga jalan raya nasional, dan sekarang di daerah, kalau kita di sini. hujan nih nampaknya tadinya kita mau casting tadinya casting kita nggak ada yang dipakai semua letak di mobil jadi kan airnya keruh untuk kita bawa cacing <coughs> si paporik cacingnya begini hujan lewat nampaknya Oke segitu ikuti ya, sampai nanti ya. Ini ikan ini ajam durinya luar biasa ikan ini. Hmm. Akan cacing guys. yo terlihat ada babon nih makan anaknya lumayan lah kembali strike guys anak nawi guys tuh anak nawi guys ketarang sini bungkulu nawi namanya kayaknya penila tapi tajam nih daging enak manis guys. Tentara yang tadi ya Yuk kita lanjut lagi guys Pancing lagi guys